Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat datang, dan berjumpa kembali di channel YouTube kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilar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 baiklah sahabat dan selari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah unggahan yang tentunya membuat kita semakin bangga persahabat sama bunda lesti ya Perhatikan, Bunda Lesti Kejora ini ternyata trending kembali di Twitter. Ini sudah lima hari berturut-turut nih, sahabat ya. Lesti, trending di akun Twitter. Masya Allah, nggak ada sih, persahabat ya. artis di Indonesia. Selain Bunda Lesti, trendingnya lima hari berturut-turut. Masya Allah, mudah-mudahan mendapatkan rekor ya, Bunda Lesti Kejora. Ini sih luar biasa kebanggaan kita semua ya. Semudah-mudahan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus kepada mereka berdua. Amin. Ya robbal Alamin. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun puisi Anesko Leslar. Perhatikan dan disimak di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, ada nggak sih artis Indo selain Bunda Lesti trendingnya lima hari berturut-turut? Wow, Masya Allah banget ya. Kita semakin bangga dan semakin bahagia sekali mengidolakan Les dan Lar. Di postingan ini pun, tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Yani dari akun Tuti Yudiono mengatakan. Allah mengangkat harkat derajat seseorang itu lewat mana aja. Famor Bunda Lesti sedang digaungkan lewat Twitter. Alhasil dari semua kalangan jadi mengenal Lesti se-Indonesia. Bahkan ke negara lain, amazing. Lesti kejora, masya Allah banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lestler selalu go internasional mendunia dan semakin dikenal oleh banyak orang. Berikutnya, bersahabat. Ini ada tanggapan dari netizen, persahabat ya Menanggapi tanggapan Lesti Soal tentunya yang lagi viral ya kemarin-kemarin Meme begini tanggapan Lesti, trending netizen Ini menyebutkan pakar dari segala pakar Wow, Masya Allah banget persahabat ya Netizen aja nih mengatakan Pakar dari segala pakar nih untuk Lesti Kejorak Info ini kita dapatkan dari Jojo underscore Leslar24 Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah aku aja kaget Pas awal lihat begini tanggapan Lesti Soal setiap aku lihat komentar Di postingan orang pasti jawabannya begini Tanggapan Lesti Lucu juga sih gokil emang netizen 62 nih Masya Allah banget ya mudah-mudahan Leslar Selalu membawa berkah barokah untuk banyak orang Berikutnya persahabat ada info penting dari Indosiar. Di sini persahabat, persahabat Indosiar menginfokan jadwal imsakiyah Ramadan tentu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ramadan penuh berkah persahabat ya untuk jadwal imsakiyahnya. Ini sudah diinfokan di akun Instagram Indosiar. Masya Allah, mudah-mudahan puasa kita lancar, puasa kita tetap mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Jangan lupa juga persahabat yang untuk selalu menyaksikan program-program indosiar nih untuk menemani selama bulan Ramadan karena Lesti akan tentunya hadir di program indosiar dalam acara aksi. Persahabat ya, pastinya kita selalu disuguhkan kejutan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat, ada momen spesial yang sangat membuat kita bahagia juga di vlog terbarunya Leslar Entertainment. Lagi-lagi, idola kesenangan kita selalu menyuguhkan keromantisan yang selalu membuat kita tentunya senyum-senyum melihat vlog mereka berdua. Masya Allah, semoga langgeng untuk rumah tangganya bahagia selalu dan henti-hentinya. Pokoknya Bang Umin akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, sahabat kita lihat juga ini ada tentunya info juga dari sentau putian skorbilar Ini mengenai akun-akun haters dan orang-orang yang selalu memfitnah persahabat Kita simak di postingan kalimat yang diunggah Komenan yang isinya giring opini, overthinking, dan mengarang indah, bye-bye aja Aku blok hapus, kalau kalian hanya lihat di medsos, gak tahu dua empat. Pertujuhnya mereka gak usah saat tahu, ntar jatuhnya fitnah dan gibah. Dah puasa, jaga ketikannya, kita sebagai fans maunya berbagi kebahagiaan. Ingat, yang gak suka sama hubungan pernikahan itu adalah setan tuh bersahabat. Untuk akun-akun haters Apalagi yang menggiring opini Komentar-komentar yang tidak baik juga Tentunya langsung di blog Persahabat ya Yang gak suka dengan Leslar Tentunya jangan dilihat Tentunya ini adalah khusus ruang warga konoha Persahabat yang selalu mensupport Idola kesayangan Semoga semakin banyak dukungan Dan doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kita Dan persahabat ada kabar viral juga yang kita dapatkan hari ini mengenai tentunya papa bilar yang like postingan dari Ajuah, bersahabat ya kita lihat disunggah oleh akun Leslar Unscored Twins Menekan sebuah postingan persahabat Ya ampun gara-gara like aja dimasalahkan Kalian tuh jangan cuma mandang sebelah mata Gak sadar ya, kalau Bunda L juga jarang like suaminya gilang suaminya gak like kalian hina fitnah habis-habisan Kalian tuh maunya apa? Kalian tuh siapa? liar aing tuh, persahabat ya <guluh> Ingat, besok puasa guys Banyaklah berbuat baik, berkata baik Juga berpikir yang baik-baik Biar puasa kita gak sia-sia tuh, persahabat ya. Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu mendapatkan Tentunya dukungan dari orang-orang baik dan kita juga mudah-mudahan selalu berbuat baik dan semoga apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan pastinya persahabat, kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya.